Warga di Jorong Tiaga Nagari Supayang Kabupaten Solo dikejutkan dengan matinya secara misterius ternak kambing milik mereka dalam keadaan tercabik-cabik. Sebanyak 14 ekor kambing milik warga di Jorong Tiaga Nagari Supayang kecamatan Payung sekaki ini mati diduga dimangsa oleh seekor harimau. Atas peristiwa ini BKSDA Sumatera Barat langsung turun ke lokasi guna verifikasi dan identifikasi lapangan. Kepala BKSDA Sumatera Barat mengatakan, petugas turun ke lokasi untuk melakukan ronda dan penyuluhan tentang apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat atas peristiwa ini. Sejak tadi malam kami sudah melakukan ronda dan memasang kamera trap. Selain itu kami juga sudah melakukan penyuluhan dan arahan kepada masyarakat setempat, seperti membuat kandang ternak komunal atau kandang bersama yang anti harimau. Dan malam tadi sudah ada lima meriam yang kami bunyikan untuk upaya penghalauan setiap malamnya, katanya. Hingga saat ini ia mengatakan bahwa harimau tersebut belum teridentifikasi dan jejak yang ditemukan masih sedikit dan tidak utuh. Meskipun demikian, atas temuan kambing mati ini, BKSDA belum bisa memastikan pemangsa tersebut apakah harimau atau kemungkinan hewan lain. Dari foto kambing yang beredar, belum dapat dipastikan bahwa yang memangsa adalah harimau karena biasanya harimau itu membunyikan mangsanya dan tidak dibiarkan seperti itu. Harimau sendiri merupakan hewan yang sangat efektif dan efisien dalam berburu dan memangsa. Dan kami juga belum bisa menyimpulkannya. Harimau juga sebenarnya tidak makan banyak dan bukan satwa yang rakus. Namun masih akan kita observasi tuturnya. Untuk jenis hewan yang makan banyak mangsa sekaligus, ia menduga biasanya adalah hewan ajak atau anjing hutan yang memakan isi perut mangsa serta tidak menghabiskan dagingnya. Tapi sangat mungkin pemangsanya adalah hewan lain, kami masih menunggu data kamera perangkap dan jejak lainnya. Seminggu ini tim masih standby bersama masyarakat, tandasnya. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. cukup dengan 14 ekor kambing saja kali ini seekor anak sapi di desa Temarem kecamatan Indrajaya Kabupaten Aceh Jaya mati diterkam dan dimakan seekor harimau yang berkeliaran di wilayah tersebut kepala BPKH membenarkan kalau ada kejadian tersebut setelah mendapatkan laporan dari anggotanya ia juga menjelaskan pihaknya mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat setelah adanya laporan dari salah seorang warga desa Temarem yang juga pemilik sapi tersebut. Ia melaporkan kalau anak sapinya hilang di dalam kandang yang berada di kebun dan diduga kuat karena diterkam oleh harimau, katanya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan anggota pos Ramil Indrajaya untuk bersama-sama turun ke lokasi kejadian setelah tim menelusuri lokasi area perkebunan dan menemukan bangkai anak sapi terletak di kaki gunung tidak jauh dari kandang sapi tersebut, katanya. Ia juga menambahkan untuk saat ini tim BKSDA juga sudah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan keberadaan harimau tersebut. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat kalian?